teman-teman welcome welcome Gebiar 123 pastinya kalian bakalan selalu ketemu ya dengan aku setiap hari bareng Tante gaming di arena rekomendasi aku di Gebiar 123 dan aku pastinya akan berbagi selalu pola terbaru untuk kalian pola gacor khusus banget nih di gamenya si kakek jeus hari ini dengan modal lima 85.000 pastinya aku tidak akan baik cepin ya karena polanya rekomendasi banget untuk aku dan kalian semua mencari gratisan Oke kita langsung gas ke pola pertama Ini ada satu checklist spin cepat dan putarannya ganjil banget nih Tujuh putaran otomatis ya pola pertama Oke di pola kedua ini aku mau pakai dua checklist ya Aku coba aktifkan checklist lewati layarnya dan aku kasih putaran otomatis ganjel lagi guys oke pola pertama itu aku main di bed 2400 ganti pola pastinya aku main lagi ke bed yang lebih tinggi ya ke bed 4800 oke pola manual nah kita kasih wow cakep banget baru beberapa kali di manual aku langsung dapat momen gratisan wih cakep banget ini pas banget loh main bed langsung dapat gratisan pertama pristepinnya nyangkut langsung ya di bed 4800 wah ini wajib banget langsung dinikmati gratisan pertamanya oke kita gas kita lihat gratisan pertama isi cuannya kira-kira berapa rekomendasi ataupun tidak kita lihat ya guys kita nikmati dulu dan jangan lupa juga ya untuk kalian biar aku lebih semangat ya berbagi pola terbaru setiap harinya untuk kalian ini wajib banget nih dibantu share dan like sebanyak mungkin oke dapat nice kali-kaliannya baru 10 ya oke cakep banget dua warna pecah ungu cincin pecah ada kali 2 di kali 12 oke dapat mega 184.000. Oke, lumayan banget ini gratisan pertamanya. Nambahin banget modal aku yang dari 85.000, tersisa tinggal 32.000 ya. Oke, cakep banget. Pecah 16.000 dikali 15. Oke, dapat super di guys. Wah, aman banget nih kayaknya gratisan pertama yang aku dapetin secepat ini isi cuannya rekomendasi banget ya dan aman banget lumayan banget 547.000 oke okay. ini menurut aku lumayan banget guys lebih dari 300.000 pastinya gratisan itu cukup enak banget ya oke okay, untuk melanjutkan nyepin nah aku coba putar lagi pola ganjil di satu checklist lewati layar Oke kita coba Nah aku naik lagi pastinya ke bed yang lebih tinggi biar lebih rekomendasi lagi ya kalau aku bisa mendapatkan gratisannya Oke kita memakai dua checklist dan aku kasih lagi putaran ganjil ini mudah banget ya teman-teman putaran otomatis semuanya ini yang aku pakai putaran ganjil biar kalian lebih mengerti dengan polanya kalian langsung aja. Untuk nontonin videonya sampai selesai Wih, scatter 3 dong Scatter 3 Oke, kita lanjut ke pola manual Lanjut pola manual Wih, dapet lagi ya Oke, kita dapat lagi Gratisan yang kedua berarti ya teman-teman ya Oke, aman Wow, enak banget nih main bed Wah cakep banget ya untuk memancing gratisannya. Nih aku kasih bocoran juga untuk kalian ya, bocoran triknya. Jangan lupa untuk memainkan taruhan gandanya dan mainkan juga checklist lewat layarnya. Pastinya kalian harus berani banget ya untuk memainkan bet. Biar lebih rekomendasi kalau kita mendapatkan gratisan kalau kita di bet yang cukup barbar -bar guys. Oke. Okay. Wah kalau turun lagi satu scatter ini lumayan didapat tambahan spin ya Oke satu lagi dong gas koi. Oke ada kali dua 55000 dikali 4 Oke lumayan dapet nice Aduh kalau kali-kaliannya barbar itu pastinya sensasional deh kayaknya Soalnya pecahnya lumayan banget sampai ke Rp55.000 ya Oke ada kali 2 dan 6 pecahnya enak banget nih pecahnya tiga kali loh. Turun lagi ada kali dua ya. Oke, 16.000 dikali 14. Oke, dapat nice 231.000. Wah, gratisan pertama dapat cuan aman banget untuk lanjut nyepin lagi di si kaki Zeus dan gratisan yang kedua ini rekomendasi banget ya. Nambahin banget cuan aku untuk positif WD guys Wow enak banget ya nyepin-nyepin di gamenya si kakek Zeus Apalagi bareng arena bermain yang pastinya gacor guys Jadi saat jadi klop banget ya nyepin di si kakek Ini makanya jangan lupa ke guys untuk kalian Kalau kalian hari ini pengen JP di si kakek Zeus Langsung bergabung ke arena bermain aku ya link daftar link bermain sudah ada di deskripsi kalian pokoknya gak kan biar kalian lebih rekomendasi JP juga bareng aku di gebyar satu dua tiga di gamenya si Kakejuus Wow dapat Mega ya di akhir setepin gratisan yang kedua dapat Mega 420 ribu Waduh isinya hampir kecuan satu jetik loh di gratisan yang kedua Pastinya cuan aku udah naik ke 1.500 dari modal 85000 loh, wow. Modal receh puluhan ribu, pastinya isi cuan nggak recehan, hanya di Gebiar 123 ya. Oke, aman banget nih untuk aku, Positif WD lagi hari ini. Di game si KG Jeus bareng Gebiar 123. Semoga rekomendasi selalu ya, pola dan trik nyepin yang aku bagikan untuk kalian setiap harinya. Salam JP, salam WD di Gebiar 1, 2, 3...